ternyata di akademi ini beberapa tingkat asrama dibagi berdasarkan status sosial adapun anak-anak orang kaya yang mendapatkan tempat VIP seperti hotel sedangkan asrama milik waseng hanyalah asrama biasa untuk anak-anak miskin siowu yang kesal sempat ingin memulai keributan namun beruntung berhasil dicegah oleh tangshan keesokan harinya secara pribadi Tang San menemui master Xiao untuk menunjukkan roh pelindung palu Hotian di tangan kirinya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 Dalam perjalanan, Master Sio memberikan sebuah sabuk yang berguna untuk menampung barang-barang bawaan secara praktis. Lalu ia menjelaskan mengenai klasifikasi seluman roh yang bisa dibedakan berdasarkan umurnya. Ada yang berumur ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan seterusnya.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 Lau Senpo yang mencoba mengalihkan perhatian pun tak luput dari amukan ular beracun tersebut. Hingga saat sudah tergigit, Master Xiao bergegas untuk menariknya kembali. Sadar bahwa mereka tak akan punya kesempatan untuk kabur, Tang San pun memilih untuk menghadapinya. <tuk>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 sayangnya sedari awal day menyembunyikan kekuatannya yang tidak diperhitungkan oleh tangshan sampai pada akhirnya tangshan pun dibuat tak berkutik namun demo memutuskan untuk melepaskannya dan pergi begitu saja di kamar hotel tangshan teringat oleh seseorang yang pernah ia lawan di masa lalu yang kekuatannya mirip dengan day kala itu ia dapat dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan menggunakan senjata jarum emas yang dapat menembus perisainya dan memiliki efek serangan perusak dari dalam besoknya tangshan mengajak show berkeliling untuk mencari material dari senjata rahasianya. Sampailah mereka ke sebuah toko barang antik dan di sana tangshan melihat bongkahan batu yang istimewa. Si pemilik toko pada awalnya mempermainkan tangshan dengan memberikan harga yang sangat mahal. Namun setelah ia tahu kalau tangshan adalah murid dari Master Xiao dengan melihat sabuk hitam yang tangshan kenakan, ia pun bersedia memberikan batu tersebut secara cuma-cuma.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 kembali ke Akademi Sri Lanka semua murid kembali dikumpulkan termasuk Ning rong dan OSC yang telah menyelesaikan lari 20 putarannya di sini Flender menanyakan kepada mereka apakah mereka berdua telah menyelesaikan tugas yang ia berikan dengan ekspresi ragu OSC pun mengiyakan pertanyaan tersebut namun Flander tahu kalau OSC telah berbohong dengan mencoba melindungi Ning rong ternyata ia sendiri diam-diam telah mengawasi mereka OSC memang telah menyelesaikan 20 putarannya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 Namun sejauh di luar dugaan ternyata dengan mudah bisa mengalahkan lawannya tersebut. Pertarungan berikutnya adalah Tangshan melawan Suying. Tentu karena pemilihan peserta yang random, secara kebetulan ia mendapatkan lawan dari teman akademinya sendiri. Setelah wasit memberikan aba-aba, Tangshan pun langsung menyerang menggunakan rumput biru peraknya untuk berusaha menangkap Suying. Akan tetapi Suying yang basically adalah petarung yang sangat mengandalkan kecepatan bisa dengan mudah menghindari satu persatu kejaran tali akar milik Tangshan. Di beberapa kesempatan, Suying juga berusaha mencari celah untuk mendekati Tangshan. Sementara menanggapi hal itu, Tang San masih bisa bertahan menggunakan mata iblis ungu guna mengimbangi kecepatan dari Su Ying. Masih terus berupaya menjaga jarak, ia mulai mengubah pola serangannya dengan menciptakan sebuah sangkar untuk mengatasi pergerakan Su Ying yang begitu cepat. Sayangnya Su Ying tak memperhitungkan bahwa ini bukan sekedar sangkar yang digunakan untuk membatasinya, melainkan upaya Tang San untuk memperluas jangkauan serangan agar ia bisa melancarkan serangan dari udara. Alhasil, Su Ying pun tak cukup kuat untuk bisa meloloskan diri sehingga Tang San lah yang keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan dua lawan dua antara tim Wu San, Xiao Wu Tang San melawan tim Besi Darah, yaitu dua pria bersaudara dengan masing-masing senjata palu besar. Dengan kemistri yang bagus, Xiao Wu maju sebagai penyerang sementara Tang San bertugas melindunginya dan berusaha mengontrol jalannya pertarungan.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 menyaksikan hal itu semua murid pun dibuat emosi dan menanyakan mereka ini sebenarnya berasal dari akademi mana namun daimu justru meledek mereka dengan mengatakan bahwa kalian tidak layak untuk mengetahuinya jelas hal itu membuat mereka semakin marah dan serentak maju untuk menyerang sementara pihak daimu cukup siau sajalah yang turun tangan memberi pelajaran mereka semua tidak!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 Setelah tertangkap, Mang Hujun kembali mendapatkan aba-aba dari Tang untuk membakar habis guru Chang Hui dengan teknik semburan Phoenix Api bersuhu tinggi. Sayangnya perkiraan Tang tak sepenuhnya benar. Guru Akademi Chang memiliki skill serangan nafas dingin yang uapannya sanggup membekukan udara dalam sekejap. Su Ying yang mencoba mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan jarak dekat justru tangannya terjebak dalam kubah es. Beruntung dengan refleks Daimubai segera mendekat untuk menghancurkan kubah tersebut Dilanjutkan dengan Tang San yang kembali berusaha mengikat lawan dikombinasikan dengan api Mang Ho Jun. yang sempat terpengaruh provokasi mengambil resiko untuk menyerang yang mengakibatkan radang dingin di tubuhnya semakin parah Sementara itu Mang Ho Jun kembali beraksi dengan semburan Phoenix Api untuk menghalau serangan nafas es yang mengarah langsung ke Daimubai Sehingga terjadilah bentrokan antara dua elemen yang saling bertolak belakang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 Perburuan yang terus dilakukan membuat para seluman roh pasti suatu saat akan mengalami kepunahan Dan jika siklus ini terus berjalan, maka akan datang suatu hari di mana seorang maestro tak akan bisa naik tingkat karena tidak ada lagi cincin roh yang tersedia Semuanya pun termenung sejenak Termasuk guru zo yang berpikir kalau narasi tangsan memang cukup masuk akal Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor seluman roh Berjenis kera raksasa yang merupakan raja hutan bagi para seluman roh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 namun saat akan beranjak pergi menggirian yang masih tak terima dengan tangshan yang telah mengacaukan kesempatannya naik tingkat menantangnya bertanding dengan taruhan jika ia menang maka tangshan dilarang menyerap Cijinro dari slemen laba-laba tersebut namun jika ia kalah maka tangshan bebas melakukannya tangshan pun menyetujuinya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 menggiran yang belum bisa percaya lalu mengecengnya sendiri dan benar saja semua pisau tangshan tertancap sempurna dengan 10 daun masing-masing di setiap pisau sangat jauh dari jiran yang hanya satu daun per pisau. bahkan hebatnya tangshan melemparkan pisau dengan posisi membelakangi pohon tanpa menggunakan mata dan hanya mengandalkan insting yang telah ia latih sejak kecil kemudian Mengsu mengungkapkan kekagumannya kepada tangshan karena memiliki kemampuan yang ia sendiri bahkan belum tentu bisa melakukannya